Cara mu cerah membuatku tersenyum senang. Untukmu dan takkan mungkin ada yang lain di sisi ku ingin kau di sini habiskan sepiku bersamamu bagiku. Semua sangat berarti Tentang mengenai kopi nih, di Jakarta kan? Di Bandung, kenapa ya? With our flow Surely to just Lupakan dirinya Yang kini hadir Di antara kita Namun ku juga takkan bisa Menepis bayangmu Yang sama. A little fun. Thì xa Oh Hingga ku terlelap nanti Selama itu aku <Sess> akan Mungkinkah kau kan kembali lagi Menemaniku menulis lagi Kita aruni bersama Bisa membuatmu bahagia Maka lakukanlah itu Tanpa buku yakin bisa Ikhlas ku